Halo sahabat minstan Jumpa lagi Hari ini adalah hari Ke-24 Sahabat minstan Hari ini Saya mau cobain Sarimi Gelas Rasa soto ayam Sahabat minstan Gak usah lama-lama lagi Yuk langsung aja kita bikin Sahabat mie Minstan, minyak sudah selesai kita bikin ya Sahabat Minstan. Ini gelas rasa soto ayam, Sahabat Oke, langsung aja kita cobain ya Sahabat Minstan. Bismillah. Gebul masih panas lagi Sahabat Minstan. Hmm rasa sotonya berasa sahabat minstan. ini ada topping topping sosisnya gitu sahabat minstan. ini pas untuk anak-anak ini sahabat minstan. soalnya kan porsinya sedikit. Hmm. enak sahabat minstan. fotonya berasa Pas untuk penunda lapar Ini sahabat minstan Oke sahabat minstan Segitu dulu ya Perjumpaan kita hari ini Jangan lupa subscribe ya Sahabat minstan Biar kita ketemu lagi Oke sahabat min dadah Kita lanjut makan lagi ya sahabat minstan